Hello sobat, mancing You channel, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, amin. Di video kali ini, yang merupakan masih rangkaian dari unggahan video kita yang kemarin, masih di daerah eh, Sindang Kerta, Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini di waktu pagi ini. Kami akan memancing lagi, melanjutkan dari yang semalam. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang wow, masih bersama Big Boss yang gaun. Tim Mancing You Channel masih setia mengikuti The Big Boss dalam adventurnya memburu monster-monster laut. Target The Boss, kalau nggak salah Black GT ya. Ya, mudah-mudahan bisa cepat strike. Yuk kita simak dan ikuti serta tonton videonya bareng-bareng. Oke... Okay. yang pasti terutamanya untuk yang RB RB, kita pagi-pagi, happy Orman, episode shot in user track, eh? ya, bisa track dulu, Pak ngantuk, ngoyong -oh. ayong, sayang Ah, gila, guys, gila. hai, Hari ini kita hai, bersama hai, hai, hai, hai, hai, pertama hai, hai, kita rilis ya, rilis hai, Tapi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Sepertinya masih keluarganya mereka Yang pasti bukan kali 15 ribu. Lewat kali 15 rebung Tadi yang depan itu ada yang kali 15 rebung Oh Satria 007 Mancing pun pakai metal G. jamin happy. Wuh, bagus Stephen. kita. Uh. uh. Citi, bang. Citi, mara, mara, mara. Gak perlu kali dua 25000 Citi. buat nambahin perolehan hari ini okay. Sit. Sit. titik-titik enggak ya? Ya, bolehlah. Manis. <sukur> Sporty. Aku <sukur> mau lagi nih tarik. 15000 salam cuan. Aye, nyurus. Angen banget kita melo. Omong-omong, asiknya. Kapan kita manting bareng lagi? dulu nggak dari Ciamis, Tasik, Bandung langsung ke Pangandaran dalam tamnya itu <tuk> yang depan juga kepo puas yang ah. semua ikannya guys Saya akan mereka tuh. Lagi pada disiksa ikan. Biar pada, pada disiksa ikan. Tang oh. Kang -oh, Otauren, enggak lupa kita salam-salamnya. -oh, oh, mancing. Ayo. Ayo Mancing. kita bentuk super boy selamat pagi. Kencang banget, lah, I'm banget I'm Pak, pokoknya itu. Joran banget, Pak. Sampai kayak gini, Joran. <tik> <tik> Kalo ketaman kenal udah kayak apa? Mon. Oh, joran, buat. Sejorang beginiin tuh oh, Lihat tuh oh. Sejorang kayak gini tuh Berarti udah persiapan kerja keras ya bos yep. <laughs> Stamina tentunya yang udah disiapkan <laughs> aduh bro, bajunya tuh, t-shirt-nya <gantungan> nah, kan? ini pakai baju itu, baru buat pakai bajunya ini sendiri langsung, makan lagi, asyik banyak lah cuman ini gara-gara baju raihidup, ikannya kebalik-balik anjir, <tuk> <enggak tahu apa. tuk> mang, epi riwi tuh, mang <tuk> Salam salam buat <tuk> Haji <Ipin. tuk> Kodok. Mungkin absen aja lah, karena ini masih hangat. <tuk> Triple strike guys. Bang Banga Yuk. oke bro gokil ya @웃음 <laughs> Gitu <SILENTI jumlah> yang pakai yang slow, main yang Di perkosaannya kayak gitu ya salah. Malah yang gini ya guys. Yes. Gunungnya mantap gitu aja. Mantap ya. Gue aja gini aja sih. Gini-gini